tes 1 satu, dua, ini taklim pertama ya, setelah dia polis, ya.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 Man yahdihi Allahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya wa an la wahdahu la anna muhammadan 'abduhu wa ya tamutunna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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وميت إلاها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أشتغل الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه Wa ala umuri Wa Wa Wa Mengawali kajian kita. Di subuh. Yang cerah ini. Dalam suasana Eid. Masih dalam ayamu tashriq. Yang Nabi alaihi salatu wassalam katakan, Ayamu tashriq. Ayam, Akel, Wasyur, Wa Dikrillah. Hari-hari tashriq itu, Adalah hari-hari, Makan-makan. Minum-minum. Yang ketiga, Berdikir kepada Allah Kalau makan-makan tidak perlu diingatkan Minum-minumnya tidak perlu diingatkan Tapi berdikir kepada Allahnya yang perlu diingatkan okay. Dan ini salah satu perbedaan mendasar Hari Raya kaum muslimin dengan Hari Raya yang lainnya Hari Raya kaum muslimin Itu dengan kebahagiaan Makanan, minuman, tetapi dikrullah tetap mendominasi. Tetap harus menjadi syiar. Shi Dan sehebat-hebat dikrullah adalah istighfar. Sehebat-hebat dikrullah adalah istighfar. Memperbanyak istighfar, doa, meminta ampunan kepada Allah. Subhanahu Wa Ta'ala Mengawali kajian di hari yang baik Kami akan bacakan Perkataan Ibn Qayyim Rahimahullahu Ta'ala Dalam mazharijus salikin Kata beliau Rahimahullahu Ta'ala Al-'abdu la yumkinu dukhuluhul jannah illa bitamhis. Seorang hamba tidak akan mungkin masuk ke dalam surga kecuali harus dibersihkan. Bersih baru bisa masuk surga sebab surga tempat orang yang baik-baik. Surga tempat orang yang bersih. Dan at-tamhis wa hada at-tamhis yakunu fi darid dunya bi arba'ati asya'. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala TAMHES ini pemurnian, pembersihan ini ini terjadi dalam kehidupan dunia melalui empat proses. Jadi dalam kehidupan dunia TAMHES ada empat bentuk di alam barzah. Ada lagi. Di padang mahsyar ada lagi. Yang pertama, untuk di dunia ini. Kita dibersihkan di dunia. Mau bersih, ada pembersihan di dunia. Dengan empat hal. Kata beliau, At-tawbah. Bertawbat. Yang kedua, Al-istighfar, meminta ampunan, beristighfar. Yang ketiga, al-hasanat, al-mahiyah. Kebaikan-kebaikan, al-mahiyah yang menggugurkan dosa. Yang keempat, al-masaib, al-mukafirah. Musibah-musibah yang menggugurkan dosa. Faillam tafihati haddhi al-arba'ah b wa tamhishhi, muphis fil-barzah b-talata aishiyah. Maka jika empat hal ini tidak cukup membersihkannya, memurnikannya, maka dia akan dibersihkan di alam barzah dengan tiga hal. Yang pertama, salatu ahlil imani alaihi. Wa istighfaruhum lah. Wa syafa'atuhum lah. Yang pertama, salatnya orang yang beriman kepadanya. Permintaan istighfarnya orang beriman terhadapnya. Syafaatnya orang beriman padanya. Apalagi kalau saat sholat ada sampai 40 orang yang bertauhid, Maka itu dijamin. Yang kedua kata beliau, fitnatul khabar. Yang membersihkan dia di alam barzak adalah kitnah. Cobaan, kengerian alam kubur yang dia alami. untuk membersihkannya. Yang ketiga. Yang ketiga. Ma Mayuhdi ilaihi ikhwanuhul muslimun min hadayal a'mal. Yang ketiga, hidayah apa? Hadiah hadiah amalan, hadiah hadiah amalan yang saudara saudaranya dari kaum muslimin menghadiahkan kepadanya. Okay. Saya beramal, sedekah ini dan seterusnya, saya niatkan untuk si anu. <tik> Atau saya haji Saya umrah Haji umrah ini saya niatkan untuk si Anu Saudara-saudara Kenalan kita Kau muslimin Maka itu membersihkan dia Baik Fa'in <tik> Ta fi hadihi thalatha Bittamhiz Muhhissa fil mowkif maka jika tiga ini juga belum membersihkannya, maka dia akan dibersihkan di al-mawqif. Di padang mahsyar. Dengan tiga hal pula. Yang pertama, Ahwalul Qiyamah. Yang pertama, kedahsyatan pengerian hari kiamat. Yang kedua, syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat atau hal-hal yang memberi syafaat itu membersihkannya. Yang ketiga, afullahi azza wajal. Maafnya Allah azza wajal kepadanya. Sudah berapa? Hmm? 433. 10. 10. Empat di dunia. Tiga di barzah, Tiga di padang mahsyar. Fa'in lam tafi hadihi thalata bitamhisi fa'takunu wa Wa yakunu muktuhu fiha ala wa qillati wa shiddatuhu wa dha'fuhu shiddatihi wa dha'fihi wa tarakumihi fa idha kharaja khubutu sara khalisan tayyiban ukhrija minan nar wa udkhila jannah Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Maka jika tiga ini juga tidak membersihkannya, Maka nerakalah yang membersihkannya. Nerakalah yang mengeluarkan kotoran-kotorannya. Sehingga diamnya dia di neraka, itu disesuaikan dengan berapa banyak kotoran yang mau dikeluarkan. Hebat tidak kotoran yang mau dikeluarkan. Kuat atau lemah tidak kotoran yang mau dikeluarkan. Mengakar atau tidak kotoran yang mau dikeluarkan. Ini menjadi penentu. Berapa lama dia dalam nerah? neraka dan jika kotorannya sudah keluar jadilah dia orang yang sudah murni baik bersih sudah dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga surga Baik. Jadi berapa seluruhnya? Sebelas. Dalam neraka disebutkan ada orang yang di dalam neraka, eh Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan murni semata karena rahmat dan ampunan. Allah Subhanahu wa taala. Oke, okay. ketentuan umumnya adalah selama masih memiliki iman sekecil apapun iman. Baik. Mari kita lihat dan upayakan dia hafal. Okay. Jadi tidak ada yang keluar Pecel sudah hafal ini, sebelas ya? Oke, okay. yang pertama, pemurnian di, dun di dunia dengan berapa? Empat. Pertama, bertobat. Yang kedua, beristighfar. Yang ketiga, Al-hasanat, alhasanat almahia kebaikan-kebaikan yang menggugurkan dosa yang keempat almasaib musibah-musibah yang menimpa penggugur dosa ini saat kita hidup yang harus diupayakan yang pertama terhebat adalah taubat sebab taubat itu membersihkan dosa berapapun banyaknya Dosa berapapun besarnya, bagaimanapun dosa itu, kalau dihadapi dengan taubat, pasti kita akan jumpai Allah tawaban Ghafura, Maha Memberi Taubat, Menerima Taubat, Maha Memberi Ampunan. Ini bertobat yang kedua, beristighfar, ada perbedaan. Taubat dengan istighfar. Kalau taubat, saya bertawabat kepada Allah. Kalau istighfar, saya minta ampunan kepada Allah Subhanahu SWT. Istighfar minta supaya apa? Tertutup kesalahan kita. Tertutup kekeliruan kita. Ini istighfar. Kalau taubat di sini hanya taubat harus dengan empat syarat. Yang pertama, taubat nanti benar ketika hamba menyesali perbuatannya. Yang kedua, hamba meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, hamba bertekad kuat, tidak akan mengulanginya. Dan yang keempat, ini khusus dosa antara hamba dengan yang lainnya sesama makhluk yaitu apa harus berlepas dari ikatan dosa dengan yang lainnya caranya minta maafnya orang kalau dia lepas atau kembalikan haknya orang yang diambil dan ambil barang, kembalikan barang. Ini empat. Dan semua ini harus didasari oleh hal yang paling mendasar, yaitu dia bertobat hanya kepada Allah SWT. Nabi bersabda, Allah SWT berfirman, Wa ilaihi matab. Dan hanya kepada Allah, al-matah kembali bertobat. Tobat ini termasuk paling hebat dalam membersihkan. Sebab dia dosa besar, bisa tuntas dengan tobat. Syirik akbar, kekafiran, bisa tuntas dengan tobat. Dan ini termasuk tobat dalam Islam. Itu termasuk anugerah besar untuk kaum Muslimin. Sebab, tobat dalam Islam itu apa? Terbuka terus menerus sampai terbitnya matahari dari tempat teng tenggelamnya. Tobat untuk kaum Muslimin itu apa? Terus menerus sampai nyawa di rongkongan, tetap terbuka. Dan diantara keistimewaan tobat untuk kaum muslimin, itu cukup dengan ini. Menyesali. Tinggalkan perbuatan itu. Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Kalau berhubungan dengan haknya orang, kembalikan dan murnikan harapannya hanya kepada Allah Allah Subhanahu wa taala. Itu bertobat. Kalau dulu orang-orang dulu disuruh tobat apa? Disuruh bunuh dirinya. Ayo, bunuh dirimu. Itu tobat. Tapi dalam Islam, eh iya, membunuh diri besar-besar. Kita tidak disuruh membunuh diri untuk bertaubat. Sesali. Tinggalkan. bertekad kuat tidak akan mengulangi. Kalau misalnya terjatuh lagi, bertaubat lagi. terjatuh lagi bertobat lagi berapa kali pun terjatuh selama benar dalam tobatnya Allah Subhanahu wa taala Maha memberi ampunan sebab manusia apa kullu bani adam khata anak cucu Adam pasti bersalah wa khairul yang terbaik dari yang bersalah siapa atawabun yang bertaubat tobat dan tobat dalam Islam harus kepada Allah semata sebab Allah semata yang memiliki hak ini tidak ada selain Allah kalau selain Islam dan di sini kebodohan di luar Islam iya tobat diminta kemana tobat diminta ke Datang saya ke pimpinan ini. Nanti dikasih surat taubat. Ini sudah saya terima taubatmu. Kasih Kasihkan sekian persen. Ini kebodohan. Taubatnya justru apa? Menambah do? dosa. Taubatnya justru kesyirikan yang semakin syirik. Kafiran yang semakin menghitam akan sangat baik lagi tobat itu ketika disertai dengan eh memperbanyak doa-doa yang maknanya tobat doa-doa untuk bertobat. istighfar dan diantara kedahsyatan taubat, itu terlihat ketika disusul dengan amalan-amalan soleh yang merupakan lawan dari dosanya. Kalau sebelumnya dosanya apa? Kedoliman. Maka dia wujudkan amalan-amalan soleh yang merupakan bentuk-bentuk keadilan. Kalau sebelumnya dosanya berhubungan dengan mengambil haknya orang, maka di antara bentuk tobatnya dia wujudkan amalan soleh dengan justru berba berbagi. Itu hebatan tobat. Dan tobat ini bukan sekedar menggugurkan dosa. Tobat itu bukan sekedar menggugurkan dosa, tapi mengembalikan amalan, bahkan menambah amalan dan derajat hamba. Itu tobat. Ada orang berdosa dosa syirik, maka gugur amalannya, huh? gugur dengan taubat yang benar, amalan ini kembali. Tak hanya kembali, diangkat derajatnya lebih, diangkat lebih hebat lagi, lebih mulia lagi dari sebelum dia melakukan syirik. Dari sebelum dia melakukan dosa ini, tobat. Lihat sahabat, tiga sahabat yang menunda-nunda akhirnya tertinggal dari perintah. Tabuk, eh, mereka sebelum tertinggal melakukan kesalahan itu mulia. Ketika melakukan kesalahan, eh, terkena dosa ini ketika bertobat dibersihkan dosanya dan apa? lebih mulia dari sebelumnya diangkat derajatnya lebih tinggi ini tobat sangat luar biasa itu tobat Yang kedua, al-istighfar. Istighfar, minta ampunan. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Istighfar, bukan hanya habis melakukan dosa. Tapi habis sholat juga istighfar. Habis sholat, surah apa? Ayo, apa habis sholat? Istighfar. Sebab kita sholat, ada kekeliruannya. Iya, eh, perlu istighfar. Ada kekurangannya, perlu istighfar. Dan istighfar sekaligus, menjaga amalan. Istighfar menjaga amalan. Sebab orang yang beristighfar sadar amalannya masih kurang, amalannya tidak seberapa, akhirnya yang muncul astaghfirullah. Apalagi kalau kita punya ilmu doanya Nabi, saat solat malam, ketika sujud. Coba lihat, Nabi yang berdoa dalam keadaan sholat, sholat malam, hebatnya, di waktu yang sangat hebat, paling dekat dengan Allah. Dan ketika sujud, itu kondisi sholat paling dekat dengan Allah. Di situ Nabi bersabda membaca doa, La uhsithana'an alaiki, antaka ma'atna'ita ala nafsi saya ya Allah tidak bisa membatasi pujian pembesaran kepadamu. Engkau sebagaimana yang engkau pujikan terhadap dirimu. Jadi Nabi Alaihi Salatu Wassalam dalam kondisi yang sangat hebat itu paling dekat kepada Allah tetap mengatakan, eh, tetap mengatakan pujiannya Nabi itu belum. Kalau orang paham ini, maka bagaimanapun hebatnya amalan kita, harusnya yang muncul adalah astaghfirullah. Beristighfar. Sini dalamnya istighfar. Luasnya itu istighfar. Dan pimpinan istighfar adalah sayyidul istighfar. Yang kata Nabi, siapa yang baca di waktu pagi, dalam keadaan yakin terhadapnya, maka akan digugurkan, apa akan dijamin, masuk surga. Kalau dia baca di waktu pagi, yakin. Kalau ditakdirkan meninggal sebelum sore, maka pasti masuk surga. Kalau dia baca di waktu sore, yakin. Kalau ditakdirkan meninggal. Pagi, sebelum pagi, maka dijamin maksus surga. Jaminan. Sehari semalam. Baca. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Falaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wadika, wa'adika mastata'atu. A'udzubika min syarri ma sana'atu dan ini Masya Allah di sekolah-sekolah kita eh itu bacaan hariannya anak-anak TK. Bacaan hariannya, anak-anak teh TK. Lihat bagaimana anak di TK. Ini salah satu dikirnya, doanya, sebelum belajar. Belum lagi dikir doa yang lainnya. Dari situ terlihat perlunya, di situ terlihat pentingnya pendidikan itu, dan besarnya derajat pendidikan di kalangan ahli sunnah itu, besarnya manfaatnya. Kalau itu tertanam betul itu doa sejak kecil masuk SD dipahamkan sedikit-sedikit maknanya masuk SMP lebih dalam lagi dia memahami maknanya eh masuk SMA jangan tanyakan kalau sudah SMA sudah jangan tanyakan kalau sudah SMA mungkin sudah mengalahkan derajat paham kita. Kalau memang sejak kecil, dia hafal. Dan terus dia praktekkan. Tinggal antum di rumah. Sudah baca. Ingatkan saja. Eh, biar antum tidak sebut Sayyidul Istighfar atau apa. Sudah baca ini. Allahumma anta Rabbi. Langsung ikut terus mi mito. Jangan repot kalau orang tuanya dah hafal. Sayyid. BSD terbiasa sudah. Iye. Meningkat pahamnya. Karena di sekolah mulai dipahamkan artinya. Dipahamkan artinya. Dia belum terlalu paham. Tapi tertinggal itu artinya itu. Semakin bertambah dewasa, semakin bertambah pahamnya, oh, saat dia baca semakin. Coba kalau enam tahun di SD, dia baca dengan ilmu. Jadi apa itu? Syedul Istighfar. Terus dia baca lagi di SMP, tiga tahun. Jadi apa itu? Syedul Istighfarnya itu. Masuk SMA, woi luar biasa sudah itu. Dan itu penyelamat betul. Istighfar itu penyelamat seluruh perkara. E. Semua urusan kita akan sulit ketika ada dosa, ada maksiat. Dan dengan istighfar, gugur itu. Hilang itu. Dengan istighfar, gugur. Hilang. Berarti istighfar apa? Memudahkan urusan. Sebab dia menghilangkan apa? Sebab sulitnya urusan. Makanya lihat Hasan Al-Basri. Rahimahullahu ta'ala. Ia. Yeah. Didatangi sama umat. Adian datang. Masalah. Ini, datang masalah ini, datang masalah ini, yang lain datang, lain lagi masalahnya, yang lain datang, lain lagi masalahnya. Semuanya dia kasih satu resep, istighfar. Terlalu perbanyak istighfar. Semua permasalahan hadapi dengan istighfar. Minta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kehebatan istighfar itu Saat kita semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Makanya sayyidul istighfar Kehebatannya apa? Saat dibaca Mungkinan bihat Yakin terhadapnya Jadi dia baca Allahumma anta Rabbi Coba Lihat, lihat kalimatnya Ya Allah, apa? Anta, Rabbi, wahai yang maha untuk disembah. Hanya kepadamu saya beribadah, tidak kepada selainmu. Anta, engkaulah Rabbi, Rabku. Yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur saya. Kemudian lebih dalam lagi, Rabbi yang menuntun saya bisa mengenal sunnah. Itu rububiah Allah kepada kita. Menuntun saya bisa sholat berjamaah dulu, ayo susahnya ke masjid. Sekarang gimana? Itu Allah yang atur. Nah, kalau kita sudah masuk, mengatakan antarobbi dan mengingat rububiah khusus itu maka kalimat antarobinya lebih dahsyat lagi. Lebih hebat lagi. Semakin kita bilang antarobbi, kemudian semakin kita ingat kekhususan perlakuan Allah kepada kita, oh, maka itu akan semakin hebat. Berarti apa? Istighfar itu sangat ditentukan oleh bagaimana dalamnya kita Benarnya kita dalam mengenal Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sampai habis doa. Ini istighfar. Perbanyak. Di antara doa-doa istighfar yang sangat praktis. Ya. Yeah. Setiap duduk. Bangun. Setiap bermajlis. Tinggalkan tempat. Maka baca. Apa? Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilai. Ya, selesai sudah majelis. Sering baca kafaratul majelis. Ingat ikhwah, ini bacaan bukan hanya faratul majelis, majelis ilmu lebih penting lagi ini dibaca majelis ngopi Ye, majelis duduk-duduk di luar, cerita-cerita di rumah-rumah sawah, cerita-cerita di kandang, cerita-cerita di toko, di pasar, cerita-cerita bangun baca itu lebih diperlukan di situ bahkan ini dibaca juga iya habis sholat habis sholat mau pindah mau bangun iya baca juga. kafarah penggugur dosanya saat duduk-duduk itu Dan diantara istighfar yang sangat baik, ini, baca tiga ini. Gugur seluruhnya, walaupun sebanyak buih di lautan. Astaghfirullah. Alladhi la ilaha illahu. Al-hayyul qayyum. Wa atubu ilai. Ini istighfar dan taubat. Sama tadi. Astaghfirullah. Saya meminta ampunan hanya kepada Allah. Alladhi la ilaha illahuwa. Yang mana tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Dia. Al hayyul Qayyum. Dialah yang maha hidup. Yang segala kehidupan datang darinya. Dialah yang maha menegakkan segalanya. Ia dialah yang maha berdiri sendiri. Yang seluruhnya tegak olehnya. Wa Atubu Ilai dan hanya kepadanya saya bertobat. Baca tiga kali. Gugur dosa walaupun sebanyak buih dilautan. Apalagi kalau sampai baca Astagfirullah wa taubuh ilai seratus kali Astagfirullah wa taubuh ilai seratus kali Makneni sangat luar biasa dalam sebuah hadis kalau hendak selingat Tuba li abdin wajadah fi sahifatihi istighfaran katira Tubah. Kehebatan besar bagi hamba. Saat dia jumpai dalam lembaran amalannya, istighfar terbanyak. Dan istighfar itu gampangnya. Baca astaghfirullah wa atubu ilaih seratus kali. Manikai ini akan menjadikan kita di hari kiamat orang yang paling hebat amalannya. Kecuali yang datang semisal kita. Atau mungkin lebih. Ini berbanyak istighfar. Istighfar. Ayo dalam sehari astagfirullah wa atubu ilaih. Cicil-cicil tak apa-apa. macam cicil-cicil. Kan ringan. Dibayar sedikit sedikit. Ini juga kalau berat seratus kali. Iya, habis subuh. Iya, habis ini sambil jalan-jalan sepuluh, dua puluh, Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. staf dua, tapi kalau diseriusi tidak sampai lima menit selesai lima menit itu apa? minum kopi itu minum kopi gelas pertama <tuh> iya katanya yang suka minum tuak, tuak Iya, tuak manis, bukan tuak kecuk yang manis <tuh> Sikfar, okay. coba itu harian ada amalan seperti itu terkumpul luar biasa di akhirat tidak bisa tergambarkan ketajuan kita terhadap amalan itu bagaimana Allah membalas amalan itu. Yang kedua, alhasanat almahia, kebaikan-kebaikan yang menggugurkan dosa. Oh, dan ini sangat banyak, sangat banyak kebaikan dalam Islam menggugurkan dosa. Hei, eh, sangat banyak. Termasuk yang paling praktis, paling praktis menggugurkan dosa, dikir. Subhanallah, walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Berapa banyak dosa sudah gugur? Itu dikir-dikir doa-doa. Uy, luar biasa. Coba lihat doa masuk pasar. Apa ya doa masuk pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarikala. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumid. Wahu hayun la yamud biyadhil khair wahyu atas kuli syain qadir apa yang terjadi dapat satu juta Hasanah terus terangkat kedudukannya satu juta derajat terus gugur dosanya satu juta dosa 3 juta sudah paral baca ini saja masuk pasar biar tidak belanja sekedar masuk saja iya yeah. senyum senyum sama kenalan di dalam dalam keluar untung untung kalau ada yang kasih masuk pasar tidak perlu bawa uang dapat 3 juta Dan tiga juta tidak tanggung-tanggung, tiga juta hasanah. Satu juta hasanah, satu juta pengguguran dosa, satu juta pengangkatan derajat. Dalam hadith lain, dan dibangunkan untuknya istana di surga. Coba lihat hebatnya istighfar, doa-doa dalam Islam. Itu menggugurkan dosa. Belum lagi amalan solat, Woi solat mulai dari berwudunya sampai selesai solat Pengguguran dosa semuanya. Berwudunya apa? Gugur dosa seiring dengan. Jalannya ke masjid. Gugur dosa. Setiap langkahnya gugur dosa. Dan diantara amalan penggugur dosa yang tak tertandingi adalah sedekah. Sedekah. Ini. Amalan ini kalau sedekahnya sedekah jariah lagi. Sedekah untuk penuntut ilmu. Sedekah untuk masjid yang terus dimakmurkan. Maka menjadi pengguguran dosa walaupun sudah di alamku. Kubur. Bahkan menjadi penyelamat di padang mahsyat. Bahkan sekali lagi siapa? Menjadi apa? Kebaikan sampai masuk ke dalam surga. Sebab jariah terus mengalir. Itu sedekah. Amalan al-hasanat al-mahiyah. Dan diantara cara yang paling baik menjadikan amalan penggugur dosa adalah setiap berdosa susul segera dengan amalan. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, Ittaqillah, Haytumakun, Wa'atbi'is sayji'ah, Al-hasana tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah, Dimanapun kalian berada. Dan susul dosa dengan kebaikan, Maka dia akan hapus. Umar radhiyallahu anhu padahal ini sekedar pendapat Umar radhiyallahu anhu ketika pernah berpendapat begini dan begini dan beliau melihat ini salah beliau mengatakan saya langsung segera susulkan dengan amalan-amalan langsung susul dengan amalan-amalan Ini al al yang keempat, yang keempat, yang keempat, almasaib al keempat, musibah musibah yang menggugurkan dosa dari empat ini kalau tiga yang pertama kita harus upayakan kalau yang terakhir yang diupayakan masa orang sengaja kasih dirinya musibah yeah. yeah, yang keempat, saya mau dapat musibah supaya gugur dosa saya. Iya, sengaja makan batu, Ia. makan racun, makan ini, makan ini supaya dapat musibah supaya sakit. Itu terlarang dalam Islam. Kewajiban kita adalah menghindarkan diri dari bahaya. Tapi ingat Allah sudah menetapkan. Dan itu tanda cintanya Allah kepada hamba. Ida'ahabballahu qawman ibatalahum. Jika Allah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan turunkan balak kepada kaum itu. Mayurillahu bihi khaira yusib minhu. Siapapun yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan turunkan padanya musibah. Musibah yang turun kita tidak inginkan. Eh, kita tidak inginkan. Tapi jadi apa? Jadi penggugur dosa. Alhamdulillah. Bahkan, kalau kita sikapi dengan kesabaran, bukan sekedar gugur dosa. Dapat pahala sabar. Terangkat derajat. Kalau disikapi lebih dalam lagi, lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Di balik musibah, sangat banyak hikmah. Tapi hikmah paling dasarnya, hikmah paling dasar dari musibah adalah gugur dosa. Kalau orang paham ini, ya, yeah. nah, di situ kita bisa lihat, bisa kita pahami haditsnya Nabi, haditsnya Nabi, lihat haditsnya Nabi. Hamba yang terkena musibah, apa yang dia bilang? Alhamdulillah. Baru kemudian dia bersabar. Tak dapat musibah, apa yang dia bilang? Alhamdulillah. Muncul sabar. Hey, apa bacaannya Nabi kalau dapat berita-berita yang membahagiakan? Alhamdulillah binikmatihi sati musalihat. Kalau dapat musibah, berita-berita yang tidak baik? Alhamdulillah. Tetap alhamdulillah ala kulli hal dalam keadaan apapun juga. Kenapa memuji Allah? Sebab dia tahu. Jangan kenikmat, musibah saja Allah inginkan kebaikan besar untuk kita. Gugurnya do, dosa. Sudah berapa? Satu. Sobat dengan syarat-syaratnya dua. Tiggar dengan ketentuan-ketentuan tadi. Tiga. Asanat mah ya, ini banyak sekali. Luar biasa banyaknya di antara yang paling praktis, ah doa, stikfar, zikir, iya. hasanat yang mahir, yang paling hebat, yang wajib-wajib, kemudian susul dengan sunnah-sunnah. Oh, sangat hebat! Saat yang keempat, musibah-musibah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau ini tidak membersihkannya, maka... Dia akan dibersihkan di alam barzah dengan tiga hal. Lihat yang pertama. Yang pertama beliau sebutkan tiga. Yang pertama itu, solatnya orang beriman. Istighfarnya mereka, syafaatnya mereka. Ini, nih. Orang beriman mensolatkan dia, doakan dia, istighfarkan dia. Kapan itu? Saat sholat jenazah. Kapan itu lagi? Setelah di -ku, kubur doakan. Setelah kubur Nabi minta istighfarul iakhikum was allahu tabar. Mintakan ampunan untuk saudaramu dan mintakan dia kekokohan bisa menjawab pertanyaan. Sebab saat ini dijawab, ditanya. Kalau berhasil menjawab. Dia akan berada dalam kenikmatan. Dalam barasa. Kalau tidak, maka akan tersiksa. Syafaat. Syafaat itu. Sebab doa kita itu penolong. Apalagi kalau sampai apa? Empat puluh. Empat puluh. Dalam sebuah hadis. kalau empat puluh orang yang bertauhid, yang mensolatkan, maka dijamin. Dijamin. Nah, ini bagusnya. Berarti bagaimana caranya dapat ini? Ayo, bagaimana caranya dapat ini? Berteman dengan orang-orang baik. Tinggal sama orang-orang baik. Kalau berteman dengan orang-orang jelek, maka apa? Sudah, orang-orang jelek yang sholatkan. Gimana caranya bisa diterima? Iya. Eh, tinggal bersama dengan orang-orang jelek? Orang-orang jelek yang salat kan. Asal disalatkan saja. Enggak dapat yang ini. Gimana lagi caranya dapat ini? Diantara cara dapat ini adalah apa? Kita sering Solatkan saudara kita. Maka pasti Allah akan balas. Al-jaza min jinsil. amal. Tapi kalau kita malas datang solat jenazah. Ada orang juga nanti. Ada malas juga datang. Nah di sini perlu sekali. Wah, saat solat jenazah. Wah, itu luar biasa. Harus betul-betul ikhlas dalam meminta. Harus betul-betul jujur dalam memohon. Minta betul ampunan. Saat salat jenazah itu. Mintakan betul ampunan untuk saudara kita. Maka jangan jangan bilang kita tidak dapat apa-apa. Kita sudah dapat pahala salat jenazah. Kita dapat pahala sholat. Kalau kita jadi sebab saudara kita diampuni. Maka kita dapat ampunan semisal itu. Jadi tidak ada ruginya betul. Bahkan untung besar. Terus kalau belum bersedih dengan itu, maka ada fitnah kubur. Fitnah kubur, eh, hanya mengerikan fitnah kubur. Pengerian kedahsyatan kubur itulah la Ada orang yang Nabi sebutkan di kuburnya, dihimpit sampai rusuk-rusuknya saling masuk. Ada yang dihantam dengan hantaman palu. Yang seandainya palu itu dihantamkan ke gunung, gunung akan jadi tanah. Bukan jadi batu-batu. Hmm, jadi tanah. Hancur. Ada yang tidak sampai seperti itu? Eh, tapi siksaan di kubur itu ada. Sangat mengerikan. Tapi bagi orang yang beriman, yang terkena siksaan, Iya. Itu tidak seterusnya. Wallahualam dan siksaan itu untuk apa? Pembersih. Pembersih. Dan itu kebaikan bagi kita. Sebab sangat mengerikan kalau dibersihkan nantinya di padang mahsyar. Padang mahsyar lebih mengerikan daripada keadaan di alam kubur. Lebih mengerikan lagi kalau dibersihkan di dalam neraka. tetapi paling enak kalau dibersihkan di dun di dunia dengan musibah-musibah. Itu paling enak. Tapi mau lebih enak? Iya. Mau lebih enak lagi dengan doa, taubat, istighfar. Baik. Yang ketiga. Apa yang pertama? Kedua, dikubur. Doanya, salatnya, istighfarnya, syafaatnya. Iya, kita Ko muslimin. Taib. Yang kedua, fitnahku kubur menggurkan. Yang ketiga, hadiah-hadiah ko muslimin kepada saudaranya. Termasuk ada orang sudah lama meninggal kita doakan. Allahumma qafiril muslimina wal muslimat al minhum al amwat. Wah itu doa. Wah luar biasa itu doa itu. Wali wali kita bersedekah. Sedekahkan. Kita niatkan untuk sahabat kita, kenalan kita. Masya Allah. Haji-hajikan mereka. Iya. Eh, itu pahala besar. Ada ulama-ulama besar. Eh, Allahumma saban nafi'an. Ada ulama-ulama besar itu apa? Tak sempat haji. Ibn Hazm al andalusi tak sempat haji kasih. Perjalanan jauh sekali, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan perkara-perkara. Eh, akhirnya apa? Ulama-ulama besar yang sekarang itu hajikan mereka. Ada mufti Syekh Sali, halus syekh sekarang mufti Saudi Itu hajikan syekh ini, syekh ini. Dia haji memang menghajikan mereka. Lihat para ulama' memenuhi haknya para ulama' sebelumnya. Mereka hajikan. Itu sampai dengan izin Allah. Syabda Zbimbas hajikan syekh-masyekh. Imam An-Nawawi termasuk tak sempat haji Lihat Imam An-Nawawi. Susah aja dulu. Kalau sekarang gampang sekali. Dulu eh berapa perjalanan berbulan-bulan. Eh, sekedar berjalan berbulan-bulan itu. Kalau selamat, Alhamdulillah. Terus belum lagi makannya. Dan terusnya banyak sekali perkara yang harus disiapkan. Sedekahkan sedekah. Ia. Atas nama mereka. Kalau kirimkan suratul fatihah. Ia. Ini. Uh, ditinggalkan. Ia. Tidak ada petunjuknya. Tapi sebagian masyik. Sebagian ulama bolehkan. Menganggap dia masuk jenis sedekah. Ia. Dia masuk jenis sedekah. Hanya beberapa masyek menegaskan. Itu bida'ah. Tidak ada tuntunannya. Jadi menghadiahkan begini. Sampai tidaknya harus sesuai dengan petunj petunjuk. Sebab sampai tidaknya itu perkara gaib. Eh. Perkara gaib. Perkara gaib tidak ada jalur akal di situ. Tidak ada jalur kira-kira. Harus jalur jelas. Nabi tuntunkan. Berarti bisa. Doa. Sedekahkan. Hajikan. Puasakan, iya, eh. dan seterusnya untuk ahli warisnya misalnya. Sahit, right. ini di dalam barza akan menjadi apa? Kebaikan besar. Kita tambahkan apa lagi di sini di dalam barza? Saya sebutkan tiga. Bisa ditambahkan di sini apa di dalam barza? Ayat dalam hadis yang Nabi sebutkan, "Idamat ibnu Adam in khato amaluh ilham intalat". Jika anak cucu Adam meninggal, terputus amalnya, terputus kecuali dari tiga jalur ini, tiga jalur penembus alam barzah. Apa? Sedekah, Kiai. Nah, ini bisa diusahakan masih hidup, Miliki sedekah yang kita harapkan. Wafat kita tetap mengalir itu. Itu sedekah jari ya? bukan sekedar membeli. Ada sedekah langsung habis. Tapi yang diinginkan bagaimana sedekahnya terus menerus. Seperti tanah wakaf, bangunan. Eh, ya mengalir uh, sumur. Sumur, dia persiapkan sumur ini, sumber airnya terus-menerus. Selama orang pakai, manfaatkan, mengalir terus. E, lahan berproduksi, ada pohon ini, pohon akan terus-menerus diproduksi. iya e, Ditanam kembali, diteruskan, apa semuanya. yaitu e, jariah, amal jariah. Yang kedua, Anak soleh yang mendoakan. Ini jadi yang tidak punya anak, eh, yang belum nikah cepat-cepat supaya -cepat, cepat punya anak. Salah satu niat-niat besar menikah adalah, pendapat ini, amalan. Jadi ini amalan doa anak soleh itu bukan sekadar menggugurkan dosa. Tapi mengangkat derajat, memperhebat kenikmatan di alamku, di alamku. Doa anak soleh. Rabbighfirli walidaidya warhammu maka ma rabbi Atau ikutkan kaum Muslim yang lainnya. Rabbighfirli walidaidya walilmuaminina walmuaminat. Ikutkan. Baik. Yang ketiga apa? Ilmu? yang termanfaatkan. Jadi sebab tersebarnya ilmu, jadi sebab tersampaikannya ilmu. Sebarkan ilmu, maka apa? Kita meninggal, ilmu tetap mengalir, menjadi penggugur dosa, penambah derajat. Jelas? Baik, terus kalau ini tidak membersihkan, maka apa kata beliau? Di mauquf, di pada mahsyar dibersihkan dengan 3 hal. Yang pertama, Dahsyatnya hari kiamat. Jadi orang akan mengalami apa? Kedahsyatan hari akhirat disesuaikan dengan kadar dosanya. Ada dalam hadis disebutkan ada yang keringatnya sampai lututnya ada yang sampai ada sampai mau ditenggelamkan dengan itu. Itu siksaan dan kedahsyatan ini penggugur dosa. Yang kedua syafaatnya yang memberi syafaat. Oh dan ini sangat banyak, sangat banyak. Di antaranya apa? Anak-anak, anak-anaknya Anak kaum muslimin yang meninggal belum balik. Anak-anak kecil yang meninggal. Ini tidak akan biarkan orang tuanya kecuali dia tarik masuk ke dalam surga. Minta terus kepada Allah. Tidak pernah berhenti. Kecuali orang tuanya sudah. Jadi kalau ada meninggal, memang sedih. Eh, tetapi bersabar. Itu untuk anak-anak kaum muslimin. Justru orang tuanya yang masih masalah. Eh, so kalau orang tuanya tidak berhak dapat syafaat, tetap tidak bisa. Apa yang menolak syafaat? Kalau di atas kesyirih, kesyirihkan. Meninggal di atas kekafiran Itu tertolak syafaat Nabi alaihi AS bersabda As'adun nasi bi syafaati Yawmal qiyamah Mangkala la ilaha illallah Khalisan min qalbi. Manusia yang paling berbahagia Dengan syafaat kepada hari kiamat adalah Mereka yang mengatakan La ilaha illallah Betul-betul murni dari dalam hati Ini Ini yang paling berbahagia Berarti yang paling tidak berbahagia siapa? Kita syirik, tertolak. Baik, apalagi syafaat, ada syafaat, syafaat Nabi dan Rasul, syafaat terbesar syafaatnya Nabi Muhammad alaihi salatul salam. Mau dapat syafaatnya Nabi, harus bertauhid, terus banyak berselawat, banyak berselawat, banyak berselawat sallallahu alaihi Muhammad banyak berselawat setiap saat banyak berselawat apalagi habis doa jangan ada doa kita tidak ada selawatnya apalagi kalau waktu-waktu hebat berselawat kapan itu jum malam jumat hari jumat perbanyak selawat sallallahu alaihi Muhammad atau baca lebih lengkap mau lebih selawat dalam solat. allahumma salli ala Muhammad wa alaihi Masyaallah Taala Ibrahim. Terus seperti. Oh deh. Apa lagi syafaatin? Syafaat para malaikat, orang-orang beriman, syafaat, syafaat puasa, amalan-amalan. Syafaatnya Al Qur'an. Al Qur'an. Puasa akan datang memberi syafaat. Dia tidak tinggalkan orang yang berpuasa harus selamat. Dan di antara pemberi syafaat yang paling hebat yang Allah izinkan ialah ia Al-Quran. Nabi bersabda Al-Quran itu apa? Syafi'um Mahilum musaddak Ini empat sifat Al-Quran. Syafi' Allah sifat ini sifat syafi' Pemberi syafaat Musyaffa' Pasti diterima syafaatnya. Kuala Al-Quran. Syafi' musyafa' Mahil musaddaq. Mahil abad. Mahil terus berusaha. Dia tidak mau berhenti kecuali harus selesai. Selesai, dia upayakan lagi yang lainnya. Selesai, dia upayakan lagi yang lainnya. Dan musaddaq. Semua usaha Al-Quran pasti dibuktikan. Kerana itu orang yang paling dari orang yang paling berbahagia dengan syafaat, eh, adalah mereka yang punya Al, -Qur, Al Qur'an bersama dengan Qur'an hidup meninggal di atas Qur'an. Baik dan lainnya, yang terakhir apa? maafnya Allah Subhanahu Wataala Allah maafkan dia dan ini yang terbesar dari semuanya. Ini yang terbesar dari semuanya. Ini yang terbesar dari semuanya. Bahkan semua tadi itu adalah bahagian dari apa? Maha maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang terbesar dari semuanya. Karena itu semua upaya kita untuk selamat, untuk bersih dari dosa, untuk beristighfar Itu apa? Semuanya apa? Pasrahkan, maksimalkan, perhebat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta maafnya Afu, maafnya Allah lihat bagaimana Aisyah Aisyah radiyallahu anha lihat Aisyah radiyallahu anha minta sama Nabi Ya Rasulullah kalau seandainya malam ini Lailatul Qadar, apa yang saya baca kalau seandainya ini Lailatul Qadar, apa yang saya baca Nabi suruh apa Nabi suruh baca, bilang, Allahumma, inna ka'afu'un tuhibbul afwa anni Ya Allah sungguh engkau maha memaafkan. Mencintai memaafkan, maka maafkanlah. Ini, untuk dapatkan ini, mulai sekarang, perbanyak minta maaf. Mulai sekarang, perbanyak minta maaf dan yakin. Sehingga apa? Di akhirat, terkumpul ini. Mulai sekarang, minta maaf. Ada dikir pagi sore yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Allahumma inni as'alukal al afwa wal afyata di dunia wal akhirat. Allahumma inni as'alukal al afwa wal afyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma histur 'awrati wa amin ra'ati. Allahumma ihfathni min bain yadayk, min khalfik wa an yamini wa an syimalik wa min fawqiy wa a'udzu wa a'udzu bi an ughtala min tahti. Nabi enggak pernah tinggalkan. Ya Allah, saya meminta maafmu dan mu'afah, afiyah, sehat di dunia dan di akhirat. Terus minta lagi ya Allah, saya minta maafmu dan dan afiat sehat selamat di dini pada agama saya pada dunia saya pada keluarga saya pada harta saya baru kemudian ya Allah ustur tutup kesalahan kesalahanku wa amin rauati dan beri keamanan jaminan keamanan dari hal-hal yang saya takuti terus minta yang terakhir Allahumma hfitni ya Allah jaga saya dari depan dari belakang dari kanan dari kiri dari atas dan saya minta perlindungan kepadamu dengan kebesaran dan keagumanmu dari ditenggelamkan dari bawah untuk dari bawah diminta khusus ini ini harus mulai sekarang perbanyak meminta termasuk doa tadi itu bukan hanya doa untuk malam layatul khadr itu bisa dibaca bisa jadi doa-doa umum Allahumma innaka eh, Allahumma innaka Perbanyak. Ya, dan sebaik-baik membaca doa pilih waktu-waktu mustajab. Seperti ini saat turun hujan waktu mustajab. Ini termasuk keunggulan kita itu. Tidak didapat di negara-negara Arab, negara Arab susah hujannya. Kalau kita banjiran malah. Ya kurang berdoa juga. Setiap turun hujan, tahtal matar kata Nabi, di bawah naungan hujan itu doa mustajab. Antara azan dan qomat sepertiga malam terakhir ketika sujud sebelum salam, ia saat safar, saat berbuka, ia Bertiga malam terakhir. Jumat sore. Itu doa dua mustajabat. Baik. Kalau ini tidak membersihkan. Maka apa yang terakhir? Iya Neraka. Pembersihnya. Selama punya iman. Maka dibersihkan. Ayo coba disebut. Satu. Sobat. Dua. Sikfar. Tiga. Tiga kebaikan-kebaikan mengurangkan dosa ini sangat banyak empat musibah-musibah mengurangkan dosa eh baik terus di alam barzah doa syafaat stighfarnya saat salat jenazah saat-saat pengantaran iya kaum muslimin terhadapnya kedua fitnah kubur itu mengurangkan dosa ketiga ah ya. Hadiah-hadiah kaum muslimin padanya. Apalagi anak dekat. Dan kita tambahkan tiga itu. Sebut Nabi. Apa itu? Sedekah jariah, doa anak soleh, amalan. Ilmu yang bermanfaat. Milik yang seperti ini. Dan ini juga bukan hanya di dalam barzah. Di negeri akhirat. Sampai eh menjadi sebab-sebab kebaikan di dalam surga. Baik. Terus di pada mahsyar apa? kedahsyatan ini beragam kedahsyatannya tergantung kondisi dosa terus syafaatnya memberi syafaat ini banyak juga ini mau dapat ini harus upayakan betul harus upayakan harus upayakan eh punya Quran punya apa punya puasa punya jadi pemberi syafaat terus Ini yang terbesar dari semuanya. Maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dari sekarang kita upayakan. Okay. Jadi semua ini kuncinya sekarang. Semua ini diupayakan sekarang. Mau selamat di alam barzah apa? Sekarang juga. Apa di antara doa terhebat untuk alam barzah? Doa yang dibaca sebelum saya? Salam. Allahumma inni audubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamad wa min fitnatil masyiddat perlindungan Baik. ini beberapa nasihat semoga bermanfaat semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita menuntun kita untuk beristighfar bertobat kembali kepadanya dan menjadikan kita ke dalam gelongan hamba-hambanya, yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik, dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma bihamdi, asyadu'ala ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.